GBP/USD bullish, waspadai aksi berikutnya. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi.